Coba kau catat Keretaku tiba Pukul empat sore Tak usah kau tanya Aku ceritakan nanti Hei manis Kemana saja Tak ada berita Sedikit cerita Tak ku baca lagi pesan di ujung malam dan Jakarta muram kehilanganmu terang lampu kota tak lagi sama sudah saat Sampai kapan akan selalu berlari hingga kini masih selalu ku nanti nanti terbawa lagi langkahku ke sana mentra apa entah yang istimewa Ku percaya selalu ada sesuatu di Dengar Dengarlah, ku lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku Cantik, bawa aku jalan-jalan kaki saja menyusuri kota. Ceritakan semua ceritamu padaku, ya, Jakarta diam kehilanganmu. Sudah saatnya kau jemput musik yang tertinggal Sampai kapan aku akan bernyanyi sendiri Hingga kini masih selalu menanti-nanti Terbawa lagi langkahku sana Mentra apa entah dengar lagu lama ini katanya izinkan aku pulang ke kota bu ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja ingat waktu itu ku bertanya Aku mau dengar jawabannya. Terbawa kilang kaku ke sana, mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Izinkan aku pulang ke kotamu Ku percaya selalu ada sesuatu di